Kunci primer dari entitas-entitas yang dihubungi oleh relasi agregasi dan atribut dari relasi agregasi. Jadi untuk agregasi seperti ini, maka akan menjadi tabel mempelajari. Ini mahasiswa menjadi tabel mahasiswa, karena ini many to many berarti ada tabel mempelajari, ada tabel kuliah. Di sini juga praktikum menjadi tabel dan uh, mengikuti ini menjadi tabel. Atribut ini akan ikut di uh, tabel mengikuti ini. Selanjutnya kita bahas tentang integritas basis data. Integritas keunikan data atau constraint key ini setiap baris pada tabel harus unik. Tidak boleh ada dua baris yang sama. Kemudian integritas domain data ini berarti nilai untuk setiap atribut harus benar berdasarkan domain dari atribut tersebut. Contohnya, untuk umur, tipe data integer. 4 boleh, dan kalau 4,3 ini tidak boleh. Ini harus benar. Kemudian, integritas referensial, bila salah satu kunci pada tabel menunjuk pada baris di tabel lain, baris yang ditunjuk tersebut harus ada. Dengan kata lain, Nilai dari kunci tamu forenki harus ada sebagai kunci primer di tabel yang ditunjuk. Kemudian selanjutnya tentang integritas entitas, berarti kunci primer ini tidak boleh bernilai nol untuk entitas tersebut. Ada empat hal yang dapat dilakukan untuk menjaga integritas referensial. Yang pertama, tidak memperbolehkan menghapus atau mengubah data di tabel utama, jika ada tabel lain yang menunjuk pada data tersebut melalui kunci tamu. Jika menghapus data di tabel utama, data di tabel yang menunjuk pada tabel utama tersebut juga ikut terhapus. Kemudian yang ketiga, jika menghapus data pada tabel utama, kita dapat membuat nilai dari kunci tamu pada setiap tabel yang menunjuk pada tabel utama tersebut nol tetapi hal ini tidak diperbolehkan untuk himpunan entitas lemah. Yang keempat, jika data ditambahkan pada tabel yang menunjuk pada tabel utama, tetapi data tersebut tidak ada di tabel utama, penambahan tidak diperbolehkan. Jadi seperti ini ya, contoh integritas referensial. Teman-teman boleh review kembali empat syarat tadi. Demikianlah kiranya pembahasan mengenai transformasi IR ER to table untuk agregasi dan juga integritas basis data. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.